Orang Kelantan, Tengah Nu, mana Kelantan, Tengah Nu, yang balik Kelantan, Tengah Nu hari itu? 22 jam. <tye så rails> itu bukan jam, itu menetap nama. <tye <lunata> <tye <niinhã> menetap dalam kenderaan. <tye lunata> yang paling aku tak faham ada seorang member orang Kelantan tu dia boleh balik awal. Mm. Saja balik lewat, nak ambil suasana apa? Awal. <tye��human> <tyeBu Jobs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Endy, di channel Endy Tekken. Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy Oke setelah saya membaca komentar-komentar teman-teman -komentar, uh, ya di beberapa video saya Dan banyak yang uh, ternyata kangen dengan video-video animasi ya dakwah animasi gitu ya dari Farid Yusuf channel cuy ya Farid Yusuf dan sebelumnya ya, saya meminta tolong banget kepada korang cuy ya uh, Saya ingin banget korang itu bisa bantu support ya teman kita ini Sebab begini cuy, sebagai konten kreator saya itu merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita ini cuy Kalau tak ada apa namanya sokongan ya, dukungan, support gitu ya Dari penontonnya dia kayak kurang Pokoknya uh, gak ada semangat itu membuat konten uh, gitu ya Jadi saya ingin banget korang uh, menyokong gitu ya Menyokong dengan cara ya Korang tonton video-videonya lah cuy ya Korang share video-videonya Tapi dengan satu syarat Kalau korang share Pastikan kreditnya gitu ya cuy ya Kreditnya sebab banyak juga ternyata ya dari curhatan dari apa namanya nih teman kita ini Curhatannya banyak ternyata video-videonya itu diposting ulang tapi tak ada kredit nama dia cuy ya Jadi itu yang jadi masalah cuy Jadi di video kali ini itu saya sangat-sangat meminta tolong ya Supaya Abang Farid ini semangat untuk membuat konten-konten lagi gitu cuy ya Jadi jangan lupa di support cuy ya Oke langsung aja cuy ya di sini saya sudah menyiapkan beberapa video terbaru cuy ya Oke langsung aja cuy ya jom kita tengok videonya oke cuy videonya udah siap uh, di sini saya bukan dari tiktok lagi cuy ya. saya kemarin mereaksi video-video dari abang apa uh, Farid itu di tiktok supaya kurang tahu ini tiktoknya cuy nah sekarang saya akan mereaksi langsung dari akun youtube uh, abang Farid Ya, jadi korang bisa tahu ini original akun YouTube dari Abang Farid cuy Oke langsung aja di sini video pertama itu adalah sebut Subhanallah dapat 100 ringgit oh, sebut Subhanallah dapat 100 ringgit Oh ini dakwah dari ini ya Ustaz Azhar Idris. Oke, okay, langsung aja kita tengok, cuy. Saya <laughs> agak pelik juga gini. Baca baca judulnya, C. Langsung aja 3 2 1. Oke, okay, oi animasinya, cuy. Allah boleh buat. Kita kata subhanallah, keluar 100 ke celah <laughs> Tengok rp eh ori. Hori. Subhanallah. Keluar 100 ringgit. Test gede ki. Subhanallah. <laughs> Kalau saya mending kita dalam masjid saja bilangnya subhanallah atau di rumah subhanallah terus gitu ya. Lu satu. Punak sebuah berapa kali? <laughs> Jawab ikhlas dalam masjid. <laughs> Jangan bohong. Kali kata subhanallah keluar 100, Dua kali dua 200. Berapa kali nak subuh bola itu? <laughs> Pasti puluhan kali Selagi mampu Tak tidur <tuk> kan nah, Tengok Selagi mampu nah, tu, Tengok tu Dua berjanggut tu Ha, Tapi sudut saya cakap banyak ha. ha, Hak berjanggut tak tidur Dua kali sebahagian Allah Dua keping Teh kali lagi bahan Allah Tiga Alamak Alamak Alamak Alamak Alamak Alamak Alamak Alamak Alamak Ani kita yang menggelak kamu sendiri itu ha, betul, betul, Kalau betul, bagi betul. cash, memang ajing yang kita Dung, go Kayaknya memang di sini itu uh, Ustaz apa istilahnya ya Menjinggung gitu ya Dan memang realita gitu ya Apapun yang kita perbuat, ada duitnya Pasti kita itu yang dicakapkan Ustaz tadi itu Sampai kita tak tidur pun boleh Selama ada duitnya gitu ya Itu menurut pandangan saya cuy ya Saya juga enggak terlalu... Uh, apa namanya mahir banget dalam agama cuy jadi tolong dibenarkan kalau salah cuy oke okay, next video kedua oke okay, video kedua itu judulnya adalah suami kentut depan istri <laughs> aduh ini kesannya eh, kayak jorok sih tapi ya kayaknya penting juga sih cuy ya karena ya suami istri kan kalau udah apa namanya kalau sudah bersuami istri itu kan barbar biasanya kentut itu udah <laughs> Aduh, kok kita bas kan gitu ya. <laughs> oke, okay, langsung aja kita tengok, cuy. Ya. Saya tidur bersama istri saya di atas Oh, ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan, cuy. Ini yang bertanya ini yang apa nak pelik sih sebenarnya, cuy ya. <laughs> Bukan ustaz yang bahas tiba-tiba ini, cuy ya. Oke, okay, oke, okay, kita ulang lagi, cuy. Lihat di animasinya pegang ini. Oh, pertanyaan. Saya tidur bersama isteri saya di atas katil. ni sedap soalan ni. Gila nah. dekat. Dah, mati sangat. Nah. Ha. <laughs> dia, dia tidur dengan isteri di atas katil. Pastu tak suruh ke Memang tak ada orang tidur bawah katil. Neh. Hmm. Kata tidur dah lah. Nah, saya tidur dengan isteri saya. Dah ni dia atas kater. <laughs> Jadi dia berakhir buat cerpeng. <laughs> mentang macam dia ingat isteri orang lain tidur bawah kater ke apa. <laughs> Kemudian saya rasa nak kentun. <laughs> Lalu saya pun kentun. Dan... Yang amat kuat bunyi. Kong bunyi. Lalu saya tolak elektrik saya menggunakan tangan dan kaki. Sampai saya jatuh kaki. Saya tidak marah. Saya ketawa. Soalnya. Jangan zalah ke isteri saya itu kerana tolak saya sampai jatuh kaki. Kayanya enggak sih ya. Kena salah kita laman, kan? <laughs> <laughs> ni air minum ke? Air-air Nih? Haa oh. <laughs> Pakut air semayang aja, <laughs> <laughs> <Tawar>. <laughs> <Nih>? oh. <laughs> Jadi dia ni <laughs> nak ketuk <laughs> Bila dia nak ketuk Dia pusing ke bini dia? <laughs> <laughs> ketuk buat rauh Tidak jadi bini dia kejut ambil tangan kaki tolak dia. Jatuh terus bawah katil. Bini besar tubuh. Nah. Dia kecil gitu leper macam beg pipong. Nah. <laughs> uh. Jadi haram tak? Bini tendang laki jatuh katil. Jawapnya tidak haram. Ya, tidak. Gane mu yang buat dia marah <laughs> <laughs> Betul. Kan dia ayam saya. Yang mu tak tahu bapa mu nak bangun lari. Nah. Ha. Uh. Nah, ada ligira jenis suami hak nakal. Dia nak duduk dapur dia nak ketuk, bila nak ketuk dia pergi kat bini dia <tuk> Mereka gitu. Masa enggak kau? Ah. Hari ini, kalau gini, kayaknya sih Ini pernah, teman saya begitu cik Dia tu tapi belum belum belum semua, suami istri gitu ya, pacaran Dia perang kentut gitu ya Waktu masih sama-sama nah pernah macam Masih sama-sama umur uh, 20-an lah C ya. Saya pernah mengalami ini, teman saya mengalami ini C. Kita dah C buat gitu. Neh? Ha. Orang lain. Neh? Masih C buat Pernah. Ha. Ali <laughs> kira ni kira kurang jadi bini ni pun gugur juga. Dia munggu uh, kan. aku pun gugur. Ngom. Tapi dah gini bini orang makan banyak, sihat siki. Bila tunggak bom jatuh bawah terus. Nah. Ha. Jadi tidak haram. Dia pun tak marah. Dia pula ketawa. Tak ada masalah. Yang nak uh, bolehnya saja-saja. Suami duduk saja-saja, bini mari sepak. Nah. Ha uh, uh, itu pasal. Ah itulah. Itu yang di akhir itu itu baru sih ya. Mungkin anak-anak pun juga tahu itu, cuy. Oke, okay, suatu pengajaran yang sangat penting sih. Saya itu biasa juga tertanya-tanya seperti itu, tapi yang saya eh, di pandangan saya sih memang dari sisi uh, laki-lakinya yang salah karena dia yang apa? Memulai gitu ya. Dimana-mana yang memulai itu yang salah gitu. Ya. Oke, okay, next video selanjutnya. Di sini judulnya menyindir orang dalam kuliah. Ini kok kayak bahasa Indonesia, ya? menyindir orang dalam kuliah. Oh iya, benar ternyata. Yang ceramah di sini atau dakwah di sini tuh dari Ustadz Abdul Somad, cuy ya. Jadi oke langsung aja kita tengok, cuy. Tiga dua satu. Menyindir orang dalam kuliah. Saya Ustadz yang tidak pandai menyindir, sampai sekarang. Ya, ya. Tidak bisa saya menyindir orang, karena saya trauma. Dulu pernah diundang ke salah satu masjid, kata ketua masjid Ustadz Somad, tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa oh, okay. dia pernah nyumbang 300 juta uangnya diambil lagi? Wah, jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis orang yang nyumbang ngambil lagi maka nanti di Allah. Oke, okay, saya sampaikan. <tuh> <tuh> Allah itu ilahi batih. Orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya, kal kalbin yang udh ilakaii seperti anjing yang mencilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf pak ustadz yang disindir nggak datang. Sejak itu saya gak mau sendiri-nyindir saya mau to the point aja. Keren-keren banget ya, dakwanya itu apa? Ada punchline-nya juga, nggak nyangka tadi ya? Ending itu seperti apa ya? Kayak kaya sia-sia gitu ya guys Tunggu saya ulang dulu coy Saya ulang lagi coy ya Saya ulang lagi Mohon maaf ya Saya suka Saya ustad yang tidak pandai menyindir Sampai sekarang Tidak bisa saya menyindir orang Karena saya trauma Dulu pernah diundang ke salah satu masjid Kata ketua masjid Ustadz sobat tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa? Dia pernah nyumbang 300 juta, uangnya diambil lagi. Jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis orang yang nyumbang ngambil lagi, maka nanti di Allah. Oke, saya sampaikan. <tuh> Allah itu ilahi batihi, Orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya, kalau seperti anjing yang mencilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak yang disindir nggak datang. Sejak itu saya nggak mau sindir-nyindir. Saya mau to the point aja. Betul, betul, betul. betul. Tapi benar adanya gitu Cuy. Kayak, kayak anjing menjilat entahnya gitu Cuy. Pernah dengar kalimat itu Cuy. Aduh, menarik-menarik Cuy. Oke, video selanjutnya judulnya adalah Ayah Pin Turun Dari Langit beli rokok. Apa oh, Ayah pin turun dari langit beli rokok. Pin pin, ayah pin turun. Ini ayah pin maksudnya apa ya? Oke. Okay. Ini ceramah dari Ustadz Azhar Idrus lagi, cuy Oke, okay. saya belum paham jadi kita tengok langsung videonya. Mungkin di dalam video kita paham. 32 1 ada pula orang kata, tak aci ya main Nabi, tak aci ya bila hak Islam tak aci, ni kena mohonkan kita sendiri, bila hak orang putih aci, bukan kita anti orang putih dah, hak mana betul, betul juga nah, nah daripada syurga, langit turun ke bumi yang daripada bumi naik ke langit Nabi Muhammad sallallahu SAW beristiwa Israq Merah nampak? Okay. Lama Lama mana Seribu tiga ratus tahun Sebelum Lahirnya Neil Armstrong Nah, Rasulullah Naik ke langit Ayok Pin <tuh> Tunggu tunggu Ayok Pin yang dimaksud siapa sih Mungkin ada Kalau ini benar-benar Saya tidak tahu cuy Tapi ada mukanya di sini sih. Ke langit Ayok Pin Ha <tuh cosella> kau tu masalah. Kau tu masalah. Dan nah, <laughs> dia tak boleh dia duduk atas langit, dia turun ke besu besu Kalau turun Mekah boleh tahap tak turun besu Dan nah. nah, ha. Ya, dia orang tanya dah, lama mana kau tanya bini Ayoping? Lama mana dia duduk sekali-sekali naik atas langit dia kata lama. Dah kali dia turun, turun kejak-kejak beli rokok udang garang. Dan terus kalau tak begitu ada kalangan yang samannya berjawatan tinggi profesor pensyarah duduk berjaya ke dia. Nawaq guna li kulli saqitatin la kita tun. Tiap-tiap buah yang gugur mesti ada orang kutip. Kita tengok buah tu comel, kita kutip. Tapi kalau buah buruk ada dak orang ambil. Hai, eh, berulat orang dak ambil tau. Tapi la kita tun, ada juga orang bodoh hak ambil. Neh. Ha. Benar-benar apa nah sebenarnya kalau kurang paham dari isi uh, apa namanya dakwani mas ini kayaknya sih apa ya saya nggak bisa mengatakan intinya pengajaran banget gitu ya cuma saya nggak bisa menjelaskan itu secara detail gitu ya ya kita kan ngomong di sini secara spontan saja gitu ya belum kayak di konsep macam mana gitu ya jadi kurang paham lah ya Ustad kayak memberikan sebuah dakwah itu benar-benar wah gila sih Menarik menarik menarik. <Finanzanku> saya suka yang seperti ini cuy. Tapi jujur aja cuy ya, saya belum banyak tahu tentang agama jadi ada pun yang saya tak tahu tolong di apa namanya? di cuy, diperbaiki cuy ya. Oke, next video selanjutnya. <clears throat> Oke, video selanjutnya itu judulnya hukum termakan ketika puasa. Wah, ini kayaknya diposting di saat bulan suci Ramadan cuy. Hukum termakan ketika puasa. <gifat> ini bukannya batal sih ya. Seperti biasa Ustadz Ashar hidrus animasi dakwah. Oke tiga dua satu. tersalah tersilap. tersilap. Dia kata dia tersalah sengaja gini ya. Tersalah itu tadi sengaja tersalah tersilap. Tersalah minum. Ya semuanya ini kayak apa ya? Kayak memang sengaja gitu ya. Nah, dia yang tak batal ni terpaksa ya? atau dipaksa tak batal maksudnya. Neh walaupun dia makan banyak kata Imam Nawawi wala kana kasira walaupun banyak makan tu. Contoh satu Ramadan puasa biasa orang tersilap. Neh hmm. pukul Betul. 10 pagi sering, -sering 8 terjadi. pagi terjadi. 9 pagi satu Ramadan bini dia buat nasi minyak. <laughs> Tak, nah, tak uh, ingat. Buat nasi minyak. Yeah, yeah, Nek nah. lupa. Ah, ya. Makanlah lagi bini, lagi makan semingguan bini empat mingguan. Memanglah bini banyak banyak ramo. Nah, ah, minumlah. Kau, kau ini kau terbalik. Ya? Biasanya kan lagi laki yang makan banyak ya. Atau memang apa dominannya di Malaysia mungkin perempuan yang suka makan banyak mungkin ya, mungkin seperti itu kan Ustaz. bisa <laughs> Gue gak kakak aja karena saya Harusnya tersinggung tapi enggak gitu Saya kan makan banyak cuy Bini dia buat nasi minyak huh? nah, uh, Tak ingat buat nasi minyak nah, uh, Makanlah laki bini Laki makan sepinggan bini empat pinggan Memanglah bini banyak-banyak sama nah, uh, Minum air gelas segelas uh, Bunyi apa uh, Apalah Hari ni puasa Allah Telefon ustaz Tak batal Pasa apa? Terlupa Oh terlupa Okey. Esok dua Ramadan Lupa lagi Terlupa Buat goreng cakui tiaw Pukul tujuh pagi. pagi Siap dengan telur mata lembu Empat biji seorang. Kena dengan teping Teh ais Abang Apa sebab Hari ni bos ha? tak batal juga. Syrik 30 Ramadan. Maksud sih, maksud sih ada istilah lupa setiap hari gitu ya. Maksudnya di saat Ramadan biasanya sih di hari pertama ya. <tik> <tik> Tapi tiga. memang lupa sungguh ha. 30 Ramadan 30 menu. Tak batal juga. Petu siak goreng pisang buat jepuk kodok. Bang, tak batal juga. Bang, dalil mana dalil siat? Nabi kata mansa ma anashia barang siapa yang berpuasa lalu dia terlupa. Fah, bila puasa lalu dia lupa. Apa lupa? Faakala wa syaribah. dia makan, dia minum kerana lu lupa. Betul tak? Nabi kata fal yutimmasau-muhu, maka teruskan puasa. Sambung puasa. Tak salah. Oh. Jadi dia makan Inna at'amahullah wa shaqah. Hari ini Allah jamu dia makan dan minum Nampak tak? 30 kali 30 kali Allah jamu Nanti itu contoh Tapi kalau kita tersedar Tak boleh sambung Sambung batal Tengah-tengah makan <tuk> Abang Puasa <tuk> <tuk> Sikit-sikit-sikit oh, iya, iya. okay, okay. Faham tak? Batal tak Tadi Mana sambung ya. Tadi dia lupa ni dia sedar Sambung batal Atau tengah jimak Bersetubuh Tersilap bang. Dia ingat satu Syawal. Pak lagi. <laughs> satu <laughs> Ramadan. Bang, masa telah lapar-lapar perut, tak bangun sahur, jadi bengong dah. Ingat satu Syawal, jimaq dengan isterinya. Tengah-tengah jimaq, -tengah "Abang! Ah, tak batal." Lah, kenapa terlupa? Tapi abang apa? Fuse, sikit-sikit sikit siki. Batal Lah. Nah. Nah. Aduh contoh. Nah. Dah kalau mu tanya, aku jawab mu gelak pula. Next. Nah. <laughs> Atau dipaksa. Tidak batal juga. Ah, lepas daripada semayang subuh, duduk lepak kat tangga masjid. Pukul 7 pagi. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok. JKK. Orang, JK. Mari pak orang penjenayang. Bawa dengan machine gun, bazooka, galas Napa? Kenapa? M16. Nak tembok pak orang ni. Kenapa? Kenapa? Kenapa penjenayang? Kenapa karakter dari Naruto yang dimasukkan ke sini ya penjenayah? <laughs> Aden itu tapi uh, apa namanya menarik gitu ya. Kreatif sih. Mbok <laughs> pak, pak orang nih. Pak kenapa? Dia bawa nasi ayam. Pang dengan air Teh openg Suruh paksa hmm. tu Imam makan Kalau kami tak makan Kami tembak Oh tembak. Cara pemangasannya Seperti Semua ini Semua tu ya. takut Kena bunuh Maka mereka makan Licin Satu bungkus orang Pandak, tak Teh Satu bungkus orang Tak nah, sampai kenyang uh, Batal tidak batal Kenapa Paksa okay. Faham lagi ah, nah. Cuma Ancaman bila dia. Penjenayah tu nak lari Tuan Imam kata Esok Datang lagi tak? Hahaha Soalan ni sensasi sikit dah Dah? Malah minta tambah Gila Hancur Hancur Ada Ternyata juga orang yang spontan ya Kayaknya <laughs> gini tambah gitu. Ya. <laughs> Ada punchline nya juga. Ya. <laughs> Malah minta nambah. <laughs> Bener-bener. Judul ya. <laughs> video selanjutnya adalah cara betul didik anak berpuasa. Oh ya, yeah. cara mendidik anak untuk berpuasa, cuy. Ustadz Ashar Idroh. Seperti biasa, langsung aja 32 dua Ini kayaknya diupload memang di bulan suci Ramadan. Saya derajat 5 saya nak tanya, boleh tak saya tak puasa sebab lapor sangat. Terima kasih, Dere -dere. wahai Ustaz. <laughs> ha, siapa tanya ni? Angkat tangan. Dejali. 5 Dere -dere. <laughs> Jawabnya boleh. Tapi saya kata dejali 5 55 tahun kali lapor sangat. <laughs> boleh berubah. Oh. Yuridullah bikkumul yusra, wallahu yuridubikumul usra. Allah taala hendak dengan menjakukan taat ini dengan suruhmu itu suruh ini wajib itu wajib ini bukan nak suruhmu susah nak suruhmu senang nah sebab tu ada ayat pamangkana minkum maridun aw ala sabarin fa inda tumin ayamin okhar barang siapa di kalangan kamu musafir atau sakit maka boleh berbuka qodalah lepas raya jadi kalau kita orang gagah sekalipun hmm. mai akapsi 400 kg pagi-pagi petang Pak Atung Kelo yeah. ha, jenis Kak Wik ha, katang tiba-tiba pada hari itu tersangat lapar bila tersangat lapar boleh berbuka faham lagi bukan lapar kalau lapar tak boleh berbuka kalau lapar boleh berbuka semua orang buka sebab berpuasa itu suruh lapar faham lagi nah nak suruh rasa lapar supaya kita rasa seperti macam agam susah Nah yang boleh bukan lapar tersangat lapar apa dobiknya dalam kitab al Alfik al-Islami Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata tahan, ya. dia Tersangat. boleh membawa kepada kematian, mendudukkan puasa boleh jadi rebah pensan pitam dan sebagainya. Oh betul betul. betul ah kalau panggil kita sangat lapar maka boleh berbuka. Satu lagi kalau kamu belum balik tak nah, maka kita latih puasa. Kita kadang-kadang silap juga tengok ibu bapa Islam, anak dia yang masih kecil 5, 6, 7 tahun dipaksa-paksa puasa. Allah tak suruh paksa Allah suruh latih ya. latih puasa kanak-kanak bukan latih puasa pagi sampai berbuka latih puasa setengah sekejap hari tiga jam itu masuk latihan patutlah eh, zaman dulu itu ada namanya puasa setengah hari sebenarnya itu bukan untuk orang dewasa gitu setengah hari itu memang untuk anak-anak gitu ya setengah hari jadi pukul ini dia boleh makan dah gitu Cuy. buka latih puasa setengah sekejap hari tiga jam itu masuk latihan Nah, Ni kita kak tu, marahkan no. anak-anak baru jauh satu, buka dua hari nak no. marah. Ayuh, mengamuk. Ayuh tengah tanang tak puasa. B faham kan? Eh? Nah, ha, jadi latih anak bulu bukan latih puasa pagi sampai ke petang. Maksudnya, sampai ke mana yang mereka mampu. Ba. Pukul sebelah tanya, adik, rapar lagi? pergi? Oh, tak mau, mak. Okey, puasa pergi. Itu maksud latih. Dah, pejar sampai anak nerak terus. Tapi kau tiga beradik. Itu silap, pang. Kerana mereka belum balik. Okay? Oke, okay, okay. yang video satu ini tuh lebih menarik, sih, sir. sebab bukan sekedar ada kelakar unsur kelakar, tapi lebih. Ini penting buat saya, sih, karena saya baru mengetahui, cuy. Seperti biasa, ya, saya cakap, saya belum banyak mengetahui tentang agama, gitu ya. Benar-benar, cuy, benar, aduh, kayak uh, apa ya, minim-minim banget, cuy. Oke, okay, next video selanjutnya. Yang mana judul videonya itu adalah Menetap di lebuh raya Lebuh raya Ustaz Oh, Ustaz Syamshul debat cek Jadi ini dakwah dari Ustaz Syamshul debat ya Menetap di lebuh raya Ok 3, 2, 1 Yang kedua Kenapa manusia tak bahagia Sibuk tengok kelebihan orang lain Lupa tengok ada orang lagi susah daripada kita Tengok orang lagi susah daripada kita, itulah. kita akan lebih menghargai <laughs> apa yang kita ada. Ya Allah teruknya dia nasib baik, aku tak macam tu. malah Ma macam tu. Paling tidak aku dah ada family contohnya, Paling tidak aku ada keluarga, ada mak ayah lagi contoh. tu. Tanyalah orang yang dah tak ada mak ayah, apa perasaan lain. Syukurlah Alhamdulillah, aku balik kampung tak jauh. Kesian kawan aku balik kampung, Kelantan, Teranu. Ya Allah. Macam orang seremban, ni tak biasa jam. jem. Serembannya. Orang seremban, orang Negi Sembilan ni tak biasa jam. Teruk jam tadi, setengah jam weh. Setengah jam tu teruk dah tu. Setengah jam kat situ je setengah jam. Apa ke dia kata? Haa tu orang Negi Sembilan. Orang Kelantan, Tengah Nu. Mana Kelantan, Tengah Nu? Yang balik Kelantan, Tengah itu hari tu? 22 jam. Itu bukan jam. Itu menetap nama. -nya. Menetap dalam kenderaan. Yang paling aku tak faham ada seorang member orang Kelantan tu dia boleh balik, balik awal. Saja balik lewat nak ambil suasana apa. <Tid> nah tapi tapi kita tak boleh marah dia sebab itu yang membahagiakan dia. Betul <tid> <frak> betul. Boleh berhenti tepi jalan, buka bonnet, isi air. <tid> <tid> <tid <tid> <taul sangka> <tid> <tid> Macam saya pergi Brunei kan, saya pergi Brunei Darussalam sampai kat Brunei. Bila dia menyambut saya kata, saya, saya, saya tanyalah dia, uh, jauh tak daripada airport dah beri ke Universiti Brunei Darussalam? Pergi jauh juga dalam 15 minit macam tu. Okay, 15 okay. minit jauh. Saya pun, faham. Brunei, <laughs> Kalau kau bawa dia naik yang yang balik ke Kelantan 22 jam. Meninggal dengan <laughs> dia. Dia tak biasa jauh. Satu jam setengah kau dah habis satu Brunei. Betul, betul, betul, betul, betul. Saja tak sampai lah. <laughs> Ternyata punch lainnya Oke okay, cuy, akhirnya berakhir sudah video kita kali ini cuy ya Dan kita kalau mau ingin mereaksi video dari uh, teman kita ini Abang Farid harus menunggu lagi cuy Dan mungkin cukup lama lagi cuy ya Sebab ya durasinya kan pendek-pendek cuy Seperti biasa Dan moga aja ya Semoga aja Bang Farid bisa membuat uh, durasi yang cukup panjang gitu ya Supaya maksudnya satu tema itu dipanjangkan aja gitu ya uh, 5-4 uh, kayaknya itu cukup lah kalau 5-4 gitu ya durasinya cuy Tapi intinya kembali lagi cuy dari teman-teman juga gitu ya Dari teman-teman yang support gitu ya Kalau kurang banyak support atau kurang bisa membuat Bang Farid ini bersemangat Pasti Abang Farid juga nggak bakal mengecewakan korang semua cuy. Termaksud saya juga gitu ya. Oke cuy dan mungkin itu aja kalau saya ada kesalah ya. Salah kata tolong dimaafkan ya. kalau Salah cakap tolong dimaafkan. Dan saya Indy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.